Oke, kali ini kita akan membahas mengenai saham dari Sido, industri jamu dan farmasi. Sido muncul, di sini saya sudah menampilkan grafik time frame 1 hari dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Di sini saya juga sudah membuat garis trendline, ya. Namun, uh, pada tahun 2022 bulan Agustus, dia tembus, ya, trendline ini. Jadi, dia membentuk support yang baru. Garis trend sudah ditembus dan saat ini dia menuju ke support nah di support ini di harga 710 dia akan mengetes namun di sini sudah apa ya ada ribbon ya kita perbesar di waktu 4 jam untuk melihat trennya oke ini grafik di 4 jam terlihat ya bahwa dari support ini sudah mantul dia sudah tidak tembus ya tapi mantul dan dia berpotensi menuju ke garis trendline ini itu di harga 940 ya total jadi saham ini cocok sekali untuk Anda hold jangka panjang ya kalau industri jamu ini ya sampai akhir tahun itu sangat recommended sekali kita hitung profitnya misalnya di hold dari sekarang ya kemungkinan di awal tahun dia bisa mendapatkan 33% ya cukup besar ini ya untuk saham yang bisa kita call yang ke 6 bulanan sudah sangat besar sekali 33% persen Tergantung seberapa besar investasi yang teman-teman masukkan. Kita lihat di volumenya. Oke, volumenya di sini cukup besar juga. Teman-teman. Ya. Buy ya, volume buy. Artinya nah, cukup besar volumenya untuk membeli. Ini ada koreksi sedikit, namun setelah itu dia akan ada potensi untuk naik kembali. Bagaimana dengan EMA, ya garis EMA, garis EMA sendiri yang 2 EMA 20 sudah di atas ya dan menuju ke EMA 50. Akan ada koreksi sementara ya karena hari ini rata-rata semua merah ya. ya. Mungkin ke harga paling rendah di 110 ya namun saran saya ya beli di harga Rp7.20 atau Rp7.25 kemudian setelah itu misalnya dia turun lagi bisa after down ya teman-teman bisa membeli kita buka kembali di harga satu hari nah, kalau di harga satu hari yang sangat berpotensi kembali ke harga 900 ya jadi ada polanya tahun 2019 dan 2020 dengan polanya sama karena ini pandemi, kalau ini perang Ukraina kemungkinan besarnya ya terdampak banyak sektor dan mengaruh dari aspek-aspek lainnya yang berdampak ke Indonesia nah, dia akan kembali karena ini sudah termasuk murah sekali ya. bagaimana kita ukur tadi potensinya, kita ukur ulang dia bisa menembus sampai ke harga 30 apa sampai ke harga 960 ya. 34% dari harga sekarang. Potensi untuk naiknya. Oke, itu secara, secara grafik ya, technical analisis Ya. Dia EMA 20 sudah tembus lanjutnya yaitu EMA 50. Kemudian dari sources, entar kita Kelihatan. Dari sources sendiri dia sudah overbought ya namun di sini dari grafik grafiknya sideways ya, selalu berada di tengah 7.40 sampai dengan 7.15 ya. dan harga di disini oh ya, sudah murah ya dia akan cenderung turun turun sedikit ada koreksi dan jika garis hijau sudah menyentuh ke harga 30 ya di tengah-tengah sini dia akan untuk kembali naik ya berdasarkan grafik dan teknikal analisis volume, volume masih tinggi juga dia akan cenderung naik Kemudian kita buka, saya menggunakan sini sekuritas ya, kita melihat fundamentalnya. Kalau berdasarkan fundamental, dari tahun 2016 kita lihat ya, dari harga itu mengalami penaikan ya, tertinggi itu di 2020. Karena sentimen pasar atau masyarakatnya sangat membutuhkan produk dari situ ini, industri jamu dan farmasi, karena dianggap mampu, apa ya, mampu mengembalikan tubuh menjadi fit ya, jadi tidak rentan hadap COVID itu ada anggapan seperti itu sampai dengan tahun 2022 dia harganya turun menjadi 725. Namun yang menarik di sini adalah market capnya ya selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2016 hanya 7 triliun sampai ke 2022 itu menjadi 21,8 triliun ini cukup signifikan sekali penaikannya ya terutama di 2020 ya 3 triliun Kemudian di sini ada total equity-nya ya. Market cap total equity-nya ya, 3,5 triliun itu cukup besar sekali. Nah, yang menarik di sini adalah pinjaman jangka pendek ya, 284 dan pinjaman jangka panjang 52,9. Nah, ini mengalami penaikan ya tiap tahunnya. Namun di sini sangat kecil dibandingkan dengan market cap-nya ya yang sangat besar ini tadi. Jadi total equity-nya yaitu ada 3,5 Triliun revenue-nya, dia mengalami penaikan juga. Nah, sini menariknya net profit, ya, selalu mengalami penaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian, dari PR rasionya, PR rasio dari sebuah perusahaan idealnya itu dari 24 sampai dengan 32, ya, ada yang dialnya 24 sampai dengan 30 ada kalau menurut ukuran saya itu 24 sampai dengan 32 ya kinerja yang bagus ya. kalau di atas itu sudah cukup apa ya bagus tapi disesuaikan juga dengan uh, kinerja dari perusahaannya kemudian p nya itu 6 nah, kebanyakan dari kita kan cenderung melihat p yang murah yang bagus itu sahamnya biasanya di bawah satu terhitung masih murah gitu ya atau di bawah 1,5 gitu Oke, kan beda-beda ukuran sama kayak BMR ini ya market capnya kan sudah sampai 40 triliun ya nah, market capnya ini bukan 40 triliun tapi 420 triliun ya tapi vbb nya tiap 1,8 ya ini beda sektor maksudnya saya hanya membandingkan itu artinya apa? artinya tiap tahun vbb kalau kita lihat selalu mengalami penaikan ya itu semakin bagus ya sebuah saham ya kalau dia di bawah 1 itu masih murah dan kita lihat kinerja dari aspek-aspek lainnya yang bisa kita jadikan data teman-teman ini sebanding lah pbb sama prsu nya dengan perusahaan sudah muncul ini jadi secara fundamental menurut saya bagus sekali ya termasuk murah ya ini masih murah biasanya di atas ya 900 sampai dengan 1.200an lah Oke. harga paling tinggi dulu pernah nyampe 1.215 ya Okay, sekian data yang dapat saya sampaikan terkait saham Sido. Semoga bermanfaat. Happy yeah. okay. Cuan. Salam profit okay.